Anak-anak secara umum itu membutuhkan yang namanya role model, membutuhkan idola atau superhero-nya. Ya, demikian juga dengan uh, pendidikan karakter. Anak-anak juga membutuhkan role model untuk karakter yang diinginkan. Nah, siapa yang bisa menjadi role model atau orang yang seperti apa yang akan menjadi role model untuk pembentukan karakter dari anak-anak? role model itu ada dua macam yang negatif dan yang positif untuk pendidikan karakter otomatis kita akan memilih yang positif otomatis yang kita perlu pikirkan itu adalah role model yang positif Nah, role model yang positif ini di dunia sekarang ini enggak gampang untuk dicari ya enggak banyak oke nah untuk menyediakan yang namanya role model yang tepat seperti ini kita memerlukan suatu karakter secara keseluruhan jadi secara masyarakat, secara sosial, secara negara, bangsa itu perlu diperbanyak orang-orang yang memiliki karakter yang baik ya. dengan begitu ketika anak-anak itu bertumbuh maka anak-anak itu punya banyak pilihan untuk karakter yang baik Ya, nah. Yang menjadi kendala itu adalah kalau kita itu memiliki lebih banyak karakter yang atau role model yang negatif. Nah ini yang susah. Karena anak-anak itu bertumbuh secara alamiah itu pasti akan selalu mencari yang namanya role model yang dia bisa tiru. Ya. Ketika anak-anak itu di bawah usia 5 tahun dan masuk di dalam kondisi keluarga yang normal, otomatis yang dia cari, yang dia tiru adalah orang tuanya. Orang yang paling dekat dengan dia. Ya, orang yang paling care dengan dia. Tetapi begitu anak-anak itu mulai masuk kepada dunia teman pertemanan, maka di situ dia mulai mencari satu role model yang bukan orang tuanya lagi. Bisa ketemu gurunya atau bisa ketemu dengan kakak kelasnya. gitu ya. Lalu anak-anak ketika dia masuk kepada dunia yang lebih luas, masuk dalam dunia ide, masuk dalam dunia sosial pergaulan yang lebih luas, maka dia akan mencari idola-idola dalam... Sosial itu, yang lain, yang bukan lagi orang-orang yang berada dalam lingkungan dia yang dekat, ya bisa jadi adalah orang-orang yang menjadi pemimpin di pemerintahan, ya bisa jadi adalah orang-orang yang bahkan di dunia global, ya. Nah, sekali lagi kita itu akan berhadapan dengan kendala atau tantangan yang namanya kita itu bertemu dengan role model yang seperti apa. Nah, di Indonesia ini tantangan kita itu jelas sekali. Kenapa? Karena kita itu bertemu dengan banyak berita di mana para pemimpin negara itu tidak memiliki karakter yang baik. Ya Korupsi ini menjadi bahan bicaraan yang besar sekali ya bagi e, kita orang-orang kebanyakan. Ya, otomatis anak-anak kita juga melihat, apalagi mereka sudah beranjak masuk kepada usia remaja dan seterusnya. Mereka mulai mencari, mulai melihat. Ini siapa yang bisa menjadi role model dia? ya. Nah kalau tidak menemukan, ini berbahaya sekali. Maka sekali lagi ya, kalau kita itu mengerjakan pendidikan karakter, ini tidak bisa diisolasi hanya di satu tempat saja. Tetapi ini secara keseluruhan, ada pendidikan formal, ada pendidikan informal, ada pendidikan non formal. Ini semua bekerja bersama-sama. Nah role model ini perlu disediakan. ya. Di dalam kita itu mau membangun yang namanya karakter bangsa. Maka role model yang tepat ini perlu disediakan. Kita harus bersinergi, bekerja bersama-sama untuk menyediakan role model yang baik, yang positif.